Kemudian sabar yang ketiga Yaitu Sabar atas Takdir-takdir Allah yang Pahit ya. Karena Banyak orang ketika Ditimpa musibah Dia tidak siap Menerimanya Sampai ada orang yang Ketika mendapat musibah Menampar-nampar pipinya Mencakar-cakar mukanya. Menyobek-nyobek bajunya. Bahkan ada juga sampai. Memukul-mukul pintu. Ini adalah bentuk orang yang tidak sabar. Bagaimanakah seorang muslim yang baik. Selalu menerima. Selalu mengoreksi dirinya. Ada apa ini? Pasti ada hikmahnya. Seorang muslim selalu bersabar selalu menerima apapun keadaannya. Ingatlah setiap musibah yang jelek itu yakinlah itu dari dirinya sendiri. Ya. Jadi ketuk, takdir yang jelek akibat dari olah dirinya. Sedangkan takdir yang baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus ya ketika menerima takdir ya bahwasanya setiap kejelekan yang menimpa kita ini ini akibat kesalahan kita akibat kemaksiatan kita sedangkan keadaan yang nikmat, keadaan yang menyenangkan ini adalah atas kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah perkata uh, athar sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya mengatakan As-shabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad wala imana liman la shabra lahu Sabar dan iman adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya, tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Nah ini, Ali bin Abi Tholib, ya manusia terbaik ke berapa Keempat, ya, yaitu siapa? Ali bin Abi Tholib menasihati kepada kita bahwasanya orang yang tidak sabar itu Ibaratnya dia tidak memiliki kepala ya. Bayangkan orang kalau tidak kepala bisa hidup nggak? Gak bakal bisa hidup nah, makanya seseorang hendaknya selalu bersabar Dengan dilandasi keimanan yang benar Yang dimaksud dengan bersabar adalah menahan hati ya, Seperti tadi hatinya selalu tenang menahan dari berkeluh kesah Serta menahan anggota badan dari perilaku emosional Seperti menampar pipi dan merobek-robek baju Nah ini diantara sikap seorang muslim Ketika mendapati ujian dan cobaan Hendaklah hadapilah dengan bersabar Bagaimana bentuk sabarnya, yaitu menahan hati, hatinya ditahan, tidak sampai hatinya itu jengkel, ya. hatinya marah-marah. Artinya apa? Keluarlah dari mulutnya kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang jorok, kemudian kata-kata yang menyalahi syariat, sama Kemudian juga anggota badannya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, bisa dengan cara memukul-mukul, menampar-nampar. Ini adalah akibat tidak kuat menahan hati. Karena hati ini ibaratnya apa? Jenderal, ya, jenderalnya, jenderalnya pasukan, eh, pasukan itu punya. Komando yaitu jenderal ya. Kalau jenderalnya itu kuat Insya Allah pasukannya ikut, ikut kuat Tapi kalau jenderalnya lemah Pasukannya ikut lemah Maka hati ini ibaratnya apa? Jenderal ya Yang pegang peranan Maka kuatkanlah hati kita Maka sampai-sampai nabi kita selalu berdoa Ya, dengan doanya Ya Muqallibal Qulub ala Wahai yang membolak hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah cara supaya hati kita ini kuat lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai-sesuai yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Langkah yang ketujuh Cara Menerima cobaan Yaitu Bersabarlah Di awal musibah Bersabarlah Di awal musibah Rasulullah SAW Bersabda Innamas sabru 'indas sadmatil ula. Yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Itulah sabar yang sebenarnya. Ya. Maaf kadang kita ya ketika mendapat musibah baru bersabar kapan? Di penghujungnya, maksudnya itu setelah ujian berlalu baru bersabar, ya. Tapi ketika awal-awal kelu kesah kenapa saya kok susah terus ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Ya ini. Jadi hendaknya sabar itu sejak kapan? Sejak awal munculnya cobaan, sejak itulah. Jangan di penghujung, akhirnya nah ini diantara orang yang tidak paham ya ketika mendapatkan ujian dia itu bilang nah, saya sudah sabar padahal awalnya apa dia marah-marah ya dia kak eh, berkata yang berkata yang kotor ingat orang yang marah itu dikategorikan orang yang gila. Ya. Eh uh, al awalu junun, ya. Wa akhiruha nadamah, aw Jadi orang yang orang yang marah itu seperti orang gila. Awalnya orang gila, ya. Jadi orang yang marah itu dianggap orang gila. Makanya apa? Di ujungnya dia akan menyesal Makanya orang yang menyesal itu kapan? Di akhir nah, Maka hendaknya seseorang itu sabar kapan? Sejak awal Ini di antara cara supaya kita eh, mampu melihat cobaan Yaitu hendaknya bersabarlah di awal musibah Kemudian poin yang kedelapan. Yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar. Ya, jadi orang yang sabar itu yakinlah akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar sekali. Yaitu apa? Aljannah. Ingatlah janji Allah. Inna majwaf sabiruna sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang, dicukup, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas Quran Az -Zumar, al Auzai mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat yaitu apa balasan orang yang bersabar adalah surga. Ini kabar gembira kepada siapapun yang mampu bersabar ketika mendapatkan ujian dia akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Kemudian yang kesembilan yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilahi roji'un ini kalimat istirja hendaknya selalu kita ucapkan ketika kita mendapatkan ujian bahkan hendaknya ketika setelah ujian maka tetap kita berdoa ya makanya Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajari kita dengan doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairon minha Ini diantara doa ketika seseorang mendapatkan ujian yang pertama dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna wa inna ilaihi raji'un kemudian disambung Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairon minha Kemudian poin yang ke-10 yang terakhir adalah Al-Muhasabah Yaitu apa? Introspeh Interspe, diri Jadi selalu Mengoreksi diri, dirinya Musibah dan cobaan Boleh jadi Disebabkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat Baik itu kesirikan Bidah Dosa besar dan maksiat lainnya Jadi kita selalu sadar Bahwasanya ujian yang kita alami ini akibat kelakuan kita Maka hendaknya kita selalu berusaha memperbaiki diri kita Menghindari apa itu syirik, apa itu bin'ah, dosa besar dan maksiat Demikianlah langkah-langkah yang hendaknya dilakukan oleh seseorang yang ingin lolos dari ujian Yaitu saya ringkas lagi supaya kita semakin ingat yaitu yang pertama kita selalu mengimani takdir ilahi kemudian yang kedua yakinlah ada hikmah di balik cobaan dan yang ketiga ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa kemudian yang keempat ketahuilah bahwa semakin kuat iman memang akan semakin diuji kemudian yang kelima yakinlah di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang keenam hadapilah cobaan dengan bersabar dan yang ketujuh bersabarlah di awal musibah dan yang kedelapan yakinlah bahwa pahala sabar begitu besar dan yang kesembilan ucapkanlah innalillahi wa inna ilahi dan yang ke 10 hendaknya selalu Introspeksi diri Yaitu Al-Muhasabah Demikianlah uh, kajian hari ini Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Untuk mampu Memahami dan mampu Juga melaksanakan